Terus, terus Untuk menggapai susir itu memang tidak ada jalan yang muda, neng. Oh. Untukmu, ku, aku limpahkan Terus, wow. kuat 5 tahun yang lalu, Allah memang gagal masuk aknya tapi melatih seseorang hingga dia bisa masuk ke sana ada laksan sendir Jangan <tuk> lel dan dua mau di laut mau di darat mau di udara yang penting sama-sama loreng sih sama-sama main di laut kita beda tapi naik angkatan laut kalau abang angkutan laut selamat mengikuti pendidikan selamat berlatih perwira muda